Female disc jokai Dinar Candi kembali membuat pernyataan cukup menghebohkan di mana ia akan menjual air bekas mandinya. Tak hanya itu, Dinar ternyata juga menawar ayah Ratatar Malik Ahmad yaitu presenter Raffi Ahmad, serta artis Billy Syahputra untuk membelinya. Pernyataan Dinar Candi itu ia ungkapkan melalui Instastorynya. Tak kalah kontroversial dari pengumumannya saat menjual celana dalam dan juga bra. kali ini wanita itu akan menjual sesuatu yang cukup mencengangkan. Di story Instagram itu terlihat wanita yang lekat dengan image of itu memegang sebuah botol bening berisi air. Rupanya benda itu merupakan air bekas mandinya yang akan dijual. Tak main-main, harganya juga melampaui harga celana dalamnya yang sebelumnya dipatok seharga 50 juta. Dinar menawarkan air bekas mandinya itu seharga 70 juta rupiah. Ia juga menawarkan khusus untuk suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad, dan presenter Bill Isha Putra dengan menandai dua akun tersebut di Instastory Dinar juga menyebut jika penjualan air tersebut sukses, ia akan membagi-bagikan uangnya untuk orang di pinggir jalan Hai guys ini air mandi aku, aku sengaja iniin, jadi rencananya aku mau jual ini Dan kalau laku uangnya mau aku bagi-bagiin sama orang di pinggir jalan, ucap Dinar Candi Sebenarnya apa yang dilakukan Dinar Candi ini terinspirasi dari obrolannya dengan Dedi Corbusier Diundang dalam podcast di channel Youtube Dedi Corbusier, Dinar mendapatkan ide yang lain Wanita asal Jawa Barat ini terinspirasi untuk menjual air bekas mandi seperti yang dilakukan cosplayer luar negeri Hal itu bermula dari pertanyaan Deddy yang menyinggung perihal publik figur luar negeri yang menjual sabun bekasnya mandi Cosplayer luar ada yang jual sabun bekas mandi tahu lu? tanya Dedi Corbuzier. "Sabun bekas mandi, iya, aku mau juga tuh ide bagus," ujar Dinar Candi. "Iya, ya, Om, jadi ide buat penghasilan baru." Lanjutnya.